Kalir Dengan loh mahfuz Inilah mula-mula sekali yang Allah Ta'ala buat Belum pada langit, bombing Semua tiap-tiap karo Cuba kita gambar, pejam mata tak ada apa sekarang Kita baca sekali lagi Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk? Jawapannya Allah Kemudian ia mengembalikannya oh, hidup semula sesudah matinya Ini cocong kepada Manusia, jin, hak pasti, kena hidup semula. Patut makhluk-makhluk lain hak pasti hancur, hancur. Langit, boming, matahari, boleh semua hancur, hebeh. Tapi harus hidup, manusia, jin. Sebab apa? Sebab dua jenis ni kena terima balas eh? A'udz billahi min al-shaytan rajim Amai yabdaul khalq, thumma yu'ayduhu, wa ma'iyarzukum min al-sama'i wa al-arb. ma'allah.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 Balhum fi syakim minha balhum minha amun Ayat ne puluh pak sapan ne puluh ne suratun namli Sambung daripada soalan-soalan yang Allah Ta'ala sengaja tanya <coughs> Beberapa ayat sebelum pada ni Iaitunya mula daripada ayat ne puluh sapan ne puluh pak Lima ayat mula dengan amman Amman ni arti artinya, adakah siapa lagi? Jadi, ayat ni pelupak pun, sebagai akhir tu, tanya. Tanya tak ada nak kepada jawab apa? Atau siapakah kau yang memulakan kejadian sekeliling makhluk? Cikap lah. Kita berima ni, jawab kena berlaku. Siapa yang buat? Mula-mula buat makhluk. Jawabannya Allah. Patut tu mula-mula, waktu yang buat, iaitu loh mahfuz. Kena jawab, kita kena. Eh? Kalian dengan loh mahfuz. Inilah mula-mula sekali yang Allah Ta'ala buat. Belum pada langit, bombing, semua tiap-tiap karang. Cuba kita gambar, pejai mata tak ada apa sekarang. Tak ada apa sekarang tapi Allah Taala buatnya Loh Mahfuz dan kala. Royak kepada kala, Hei kala mung tulis. Kala tanya Nak tulis gapo? Maka Allah peritah kepada kala mung tulihlah semua perkara yang akan berlaku siapa ke syurga ni akor. Maknanya Daripada awal perkara yang Allah akan buat lepas pada tu, siapa semua tiap-tiap kaya surga dan ni'aka. Siapa kena duduk dalam surga, duduk dalam ni'aka, tanah siap-siap bakar. Maka kalah pun tulis dengan kehandaq kudrah yang Allah Ta'ala kanak. Tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis semua. Bermaknanya tiap-tiap kaya sudah pun bad set dia panggil. Sudah siap belakang. Saya baca sekali lagi. Atau siapakah yang memulakan kejadian sekelia makhluk? Jawabannya Allah. Kemudian ia mengembalikannya oh, hidup semula sesudah matinya. Ini cocong kepada manusia, jin. Orang -orang, kena hidup semula. Lepas itu makhluk-makhluk lain. Kena hidup semula. Langit, boming, matahari Boleh semua, hancur habis Tapi hadut hidup Manusia, jin sebab apa? Sebab dua jenis ni Kena terima balas Duk buat gapa atas muka dunia Maka kena terima balas Itulah setengah-setengah Sohba' -setengah Radiyallahu anhum Terutamanya Abu Bakar Radiyallahu anhum Dia ya, duk mikir sari dia gaya katanya eh lebih baik aku ni tak jadi manusia lebih baik aku tidak jadi manusia sebab apa sebab jadi manusia ni kena duk bangkit sikit lagi di akhirat jadi batu wasni jadi nate hak pasai manusia sembelih makan habis tak ada tau kisah dia lepas pada mati tak ada lah tapi kita semua ni Tak ada kira lah sapa sekali pun. Hak Allah tak ada jadi Sebagai seorang manusia Sama ada muslim Ataupun kafir Semua kena bakik belakang di akhirat sikit lagi Bosir Tak ada kena bosir diri orang okay? Kena bosir diri kita Eh nak geduk bucu mana Nak terima buku amalah Nak tanya mana Kena dok robah hati so'amu, eh aku nak selamat kedok. duk, ni, hari itulah. Cara hidup manusia atas muka dunia akan dikira mengira oleh Allah Ta'ala selepas daripada bakit nanti. Atas dunia pun tu kira habis cekat dah. Apatah lagi, menerima balasnya. Dan yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, nak jawab apa lagi kepada Allah Ta'ala belakang ni, Siapa rezeki weh kita ni daripada langit iaitu hujan dan Allah taala tanda rezeki kita di Loh Mahfuz. Itulah Allah royak di dalam ayat lain. Wa fis samai rizqukum wama tu'dun. Dan di langit rezeki kamu ditanda. Wama tu'dun dan apa sahaja yang dijanji kepada kamu tan oleh atah. Alhamdulillah. Kita yakin katanya semua kita ni adalah daripada pemerintah helangit belaka iaitu nya pemerintah yang Allah Taala perintah dari langit. Patu atah muka bumi iaitu nya kita duk makan hari semuanya masuknya zak bumi yang ada pada diri kita. Air, makan ne semua tiap-tiap kala bahkan tubuh kita sendiri pun adalah berasal daripada Tuhir ayat di dalam satu ayat Daripada tanuh kami jadikan kamu Kepada tanuh kamu akan dikembali Dan dari tanuh kamu akan keluar semula ketika bakit nanti nah. Adakah sebarang Tuhan yang lain bersama Allah? Ini Tuhir Adakah tuhan yang lain bersama-sama Allah? Jawab pear dia tak ada dah. Tu orang berini, orang yang kuat akidah, dia jawab dengan penuh hati dan penuh mulut dia. Tak ada syirik dengan Allah. Sebab tu, sepening saya dekat royak, belum-belum pada ni. Selumah piah-piah pun jangan ada syirik dalam hidup kita. Kalau selumah-selumah tu ya dia ya, pasal kecil je. Ya. Dok du, orang seduk tak sedap. Kalau mucuk-mucuk kena kita, kena baju, kena kain, kena stuk kain, kena apa-apa seduk tak sedaplah tu. Sebab mucuk dia ya, duduk sepanjang dok dok dok dok kutih. Begitu juga piah-piah. Piah, piah ni artinya air. Kita jalan tengah-tengah hujan ataupun air dekat tengah banyak, jangan biar ada walaupun sikit piah-piah. Syirik dalam hidup kita. Yang duduk main Tuk Boma Hatu Main artinya Jangan duduk cari Tuk Boma Hatu Pasal main dengan Iblis, dengan Syatir Main dengan Jangan ada lagi Saya ada tengok dalam klik tak Minta maaf ni dah set cerita sikit Ada res res Dia tak ada tunjuk gambar tak Tapi ia royak katanya Ada setengah-setengah tempat-tempat kita ni Tuk Boma Kapung-kapung lah Dia pilihnya pilih orang hak nak berubah dengan dia tino comel-comel dia kata hak ni tak boleh berubah depan orang ramai kena berubah dalam bilik ha pas cuba kita gamar tu kena berubah berubah dalam bilik dia nak buat pitikam dia go tu go ni go tu, tu, ni akhir sekali dia nak jamuh kemaluan dia nak jamuh dada jamuh tu jamuh ni bukan sikit dia duk buat hari cuba kita gamar sungguh katanya Doktor di klinik di rumah sakit pun dia ada juga, dia tengok tempat dia nak cocok, tempat dia nak cairok, dia kena tengok tapi bukan siapa ke, telajuk benda hak dia buat tu. Ya, tempat yang kena tengok, kena tengok kena cocok, kena cocok tapi jadi koda-koda yang boleh tengok, boleh buat koda tu jangan lebih daripada apa yang diperlui oleh apa hal perubat dia itulah No ya kata jangan main dengan syirik. Digitu mani di kubur. Nah duk, apa ni lepas kambing di kubur. Banyak. Cerita kalau ada orang-orang royak boleh bagi banyak dia royak ha ha syirik. Zami-zami dulu sampai ke zaman sekarang ni pun masih dok ada lagi saki-baki walaupun orang dok ceramuh, dok ngajar dok prap-pran ha syirik. Banyak tapi dok ada lagi benar-benar pasal -benar ni. Nah dok nengok Tengok orang tangi Nengok dari air go to gani. ni jangan kita wada dalam hidup kita. Nah. Ni mesti dicuci bersih sungguh. Akidah kita pegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni pegas sungguh. Patu jangan duduk di gambar Tuhan ni serupa dengan makhluk. Saya rakyat acak-acak kali. Akidah orang Islam adalah akidah yang betul. Tak ada tashbih, tak ada ta'atil, tak ada takwil. Tak ada Jangan hidok gi gambar. Siapa orang okay, Islam dok gambarkan katanya tangih Tuhan supaya dengan tangih kita. Nah, Tuhan ada kaki, ada tangih, ada perut, ada kepala dia. Jangan. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Walam yakullahu kufuwan ahad. Laisa kamithlihi syai'un. Tuhan tak serupa dengan makhluk dan tidak ada siapa yang serupa benda yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak minta ni korang berhenti daripada conti dok royak katanya. Orang ngaji beg baru-baru ni, duk pergi, Allah Ta'ala ada tangi, ada kaki, ada perut, ada begotu, ada begotu, ada begotu, dengan makhluk. Tak khabar, tak lalu dah. Walaupun ngaji beg dulu, beg lama, kitab kuning, kitab hijau, kitab putih sekalipun, akidah lagi tu adalah akidah salah. Ha, tu Jatuh ugamu, siapa pergi, Allah Ta'ala, saya pun duk percaya katanya Allah Ta'ala, supa dengan makhluk adalah orang tu kufur dengan kera'an. Sebab Allah sendiri, rakyat katanya dia tak suka dengan makhluk, makhluk pun tak suka dengan dia. Sebab tu, reang Allah Ta'ala, kita tak ada kena duk fikir banyak, ya rakyat lagu mana? Lagu tu. Bila kita boleh tengok Allah Ta'ala sungguh tu? Tua cing siang cing. Minta maaf tu lah, kecek tu jadi nampak, jadi mudah gambar. ia itunya dalai syurga. Allah Ta'ala nak tunjuk diri dia tua cing, ia itunya dalai syurga sikit lagi. Dia nak tunjuk zat dia Maknanya tuacing dia tu Tubuh dia sebenar Ni saya kecek nak jadi gambar mudah mudahnya Tubuh Allah Kita tak boleh nak sebut katanya tubuh Dalam syurga sikit lagi Dia hipang semua Orang-orang okay, okay, ahli syurga Ni ada dari hadith Nabi Nabi rakyat katanya Allah Ta'ala tanya Hei ahli-ahli syurga Dah? Aku nak tambah lagi nikmat kepada kamu Ahli syurga pakak jawab pensi yang dia kan. Ya Allah, tak padah lagi kau Allah memasukkan kami Ke dalam syurga Memutihkan muka-muka kami Dan memberi segala kesendirian nikmat Yang ada di dalam syurga Tak padah lagi kau Allah ayat katanya Aku nak beri kepada kamu hari ini Kamu boleh tengok Tua hak aku, zak aku hak sebenar Maka Maka dibukakan hijab artinya nampak Allah Taala tu ton cing cing tu lah nabi wayak katanya semua orang supa dengan mati dah plem piti suka hati gembira tengok Allah Taala siapa kesupo dengan mati tapi tak mati hatulah tulah cing Allah Taala atah dunia ni Tuhan tak woi tengok La tudurikuhul absar Wahuwa yudurikuhul absar Wahuwa latiful khabir Dalam suratul, suratul an'am an. Tuhir ayat katanya mata biasa ni Tak boleh tengok Allah Tapi Allah ya tengok semua mata Cuba kita gambar Cintanakan banyak mana sekalipun Tak suka dengan kita gambar katanya Allah Ta'ala lagu tu, lagu tu, lagu tu. May cair. Lepas kita syuruh kepada Allah. Lepas tu jangan riadah walaupun sikit pun syirik dengan Allah. Buyakin lagu tu. Nah, saya tak biasa tanya orang yang mau alaf. Ni duduk dalam cerita ni kat kan? Nak ajak katanya tak ada tubek perada ni. Saya berasa-berasa nak tanya orang yang mau alaf. Yang baru-baru masuk Islam mengcaya kepada Allah Taala bag mana boleh masuk Islam. Ha, kita pasal nak tahu Katanya ba apa boleh dia masuk, dia ya, boleh masuk Islam lepas tu dia percaya lagu mana Allah Taala. Nang kita dok bahas sifat tu sifat ni gotu-goni gotu-goni gotu-goni gotu. aci habis. Habis masa ba -baia, ba -baia, ba ba ba. Pun suluh eh, tang ni nak ko gapo dak tahu dok bahas panjang. Eh, ni dah. Panjirnya duk kecek. Kandung lagu tu, kandung lagu ni, gotu lagu ni, atas bawah, kiri kanan, depan belakang, gotu lah ni. Akhir sekali, eh, nak ke gapah tu. Duk bahas panjir. Sifat tu, her lagu tu, sifat tu, her lagu ni. Saya biasa baca oleh ketah panduk-panduk. Orang kafe masuk Islam, Tak ada siapa dakwah dia. Tapi dia tidur mana? Dia mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Orang okay, kafe, Jumpa dengan Nabi. Dah dia tidur dia. Nabi bayar. Islam lagu itu, lagu itu, lagu itu. Bangun tidur, Pak. Masya Allah. Dia kata, aku nak masuk Islah. Nak perakal, aku masuk Islam Lagi satu tempat. Minta orang yang mengajar Islam kepada dia. Dia kata, tak ada kena Aku ketiga tapi lepas adat tu yang ngajilah. Nak ya katanya Cut Remton dia masuk Islam tu dia jumpa dengan nabi dalam tidur dia. Setengah-setengah orang. Okay? Baca baca baca baca reti pak masuk Islam. Melalui dia dia dia baca kitab, baca baca baca baca. Dia reti Padah. Saya biasa jumpa orang siar yes, okay? seorang tapi masuk masuk jup, jup, dia masuk Islam. Masuk jumpa tu dia masuk Islam dah. Orang okay? nak Kon Pathom. Dia katanya, aku poso tiga tahun. Sampai son. Padahal duduk dalam siya lagi. Ngaji Islam, ngaji baca baca, baca, baca, baca, baca, baca. Bos apa bulan Ramadan? Bangun makan sahur poso. Bawa matahari jatuh, buka poso. Hari, hari, hari dalam bulan Ramadan. Tiga tahun cukup-cukup. Dia kata dia poso. Lepas pada tu, barulah dia katanya, aku nak masuk Islam. Saya jumpa di seteng. Dengan dia. Saya tanya dia, pas ngaji... Lepas ngaji lah mana? Dia kata melalui baca surat Baca, baca, baca, baca, baca. Dia kata, dia reti lah Islam Barulah dia masuk ha, Kita nak lah gitu, tu. Kita orang Islam pun Dia jadi rajin Kita cari Kebenaran melalui kita ngaji Kita baca, kita tanya Dia kita. jadi kemah akidah kita Lepas mitok minta Korang sekali lagi ni Tak susah nak contoh Ha-ha pasang Gak apa? Ngaji lagu tu, ngaji lagu ni. Orang okay, nak ngaji sifat 20, sifat 13. Ngaji ni, tak ada apa? Asal kau benar tu, betul, betul, insyaAllah. Padai lah, sangkong kita. Hacau dengan sebab apa? Sebab ambil rung akidah. Habisah yang selumbar, selumbar, kecil-kecil. Kau -kecil, dah bahas. Kau kek, kau kek, kau kek, Apa kalau kita kecek mudah-mudah? Sampai kau pecoh habis. Sangkom kita, dengan sebab Pucat daripada akidah Bawa kepada, pecah habis Gatu, gani, gatu, gani, puak mung puak aku Kata, huduh-huduh Pas dunia, dunia lah ni, dunia Facebook Dunia Youtube, zaman-zaman lah ni Kecek sore, tapi tak ada sore, mana -mana, tepat, mana -mana, apa. Kecek sore, mana-mana Tepat mana-mana, tapi tak apa, cagak Aku tak klang, the paper Kecek, bye-bye, bye-bye Setengah-setengah orang, minta maaf eh? Hari ni panjang sikit saya kecek Setengah-setengah orang yang nak saksai kecep. Nak saksai dia, sedap mulut. Bukan, kongkang, kata, maki. Segala tak neneknya sebut. Kau tu kan ni, bahawa sudah mengajar apa? Ha, pelai. Orang nak tengok. Berapa puluh ribu orang tengok. Ingat molek kita ada kata, gapa, ada maki. Huduh-huduh kepada orang. Ingat molek, Kalau benda tu benda tak betul, maka naik akibat naik tah kita selama mana mai lop benda tu daripada rabub dia maka selama itulah orang duk buka duk tengok dosa naik tapan kita itulah oiak oh, ya, mudah-mudah tengok sur ayak sudah wahai Muhammad bawalah kemari keterangan-keterangan kamu katakanlah wahai Muhammad bawalah kemari keterangan-keterangan kamu jika betul kamu orang-orang yang benar, Ia, yakni buktikanlah tentang benarnya perbuatan syirik yang kamu lakukan itu. Tu, pak nabi tak ada dok. Cis sore oge, ah uawi syirik mung kalau dia munto sungguh uacu acai tapi nabi oyak umum gitu. Naya katanya hak umum dok syirik. Hey oge muk tak kenong. Tapi hak Allah tak ada hak Islam inilah yang betul. Lepas tu, kadai-kadai dalam Islam ni, ia pisut, medan. Pisut dengan otak, dengan totlong, gotu guning, medan. Ia ya benar-benar raib. Kadai-kadai benar-benar raib ni, cakap benar-benar raib, benar tak nampak dengan mata, tak, tak boleh dengar, dengar telinga, nak pergi pisut, lagu mana? Tapi percaya dalam hati. Ha, begitulah. Nah, jadi panjang sikit, minta maaf hari ni, 20 minit lebih. Kecek, tajuk pasal ni, bukan arti saya, pasal yang nak kecik, ha-syirik, ha, syirik, ha gapo, bersemangat tapi nak ayat katanya, marilah kita pakai betul semula akidah kita, ngajilah jadi matatah dia akan, ha-akidah ha-amalah kita nak buat lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni ada pasal khilaf ulama tapi ha-akidah, tak ada khilaf ulama ngajilah, ngatuk guru mana seluruh dunia pun dia ya tak ada khilaf hubungnya dengan akidah Qadhatullah wallahu wa ala wa ala alihi wa wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh